No. Yeah, yeah. Jangan datang lagi kau bawa luka Satra goblok dengan kau punya cara Stop bermain baby dengan saya kau sini sana kau mau tipu siapa Orek ya, ore yeah. yeah. kau tumuh sampai dimana sampe di mana Orek ore kau tumuh Bukan siapa, baby, jangan tipu lagi ya. Saya sudah tahu mau, kau punya cara tu, stop buat diri yo. Saya sudah bosan, kau sahari cara sikap picik kau bermain dengan orang lain. Stop kau sabar bumbu manis dalam kau mulut, jangan sebut ini cinta kalau kau tidak mau, tulu cari fuck lah. Buat ya, semoga bahagia juga fuck lah.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 Mau apa, baby Bukan yang dulu Sekarang beda tuh, yeah